Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel review tutorial Di video kali ini, Mimin akan membahas sebuah aplikasi yang sudah 100% terbukti ngebayar dan real gratis Dan Mimin sudah dibayar sehingga rp ribu rupiah cuma dari satu aplikasi yuk jika teman-teman penasaran yuk simak video ini sampai habis agar teman-teman tidak gagal paham yang baru bergabung dan melihat video ini yuk dukung terus agar kami bersemangat untuk mengupload video-video tentang penghasil uang lainnya dengan cara subscribe dan aktifkan juga bel lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan notif apabila ada video-video terbaru dari channel ini dan buat teman-teman yang ingin dapetin giveaway, silahkan like video ini, komentar yang positif, dan komentar nomor dana kalian. Yuk, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Oke, teman-teman, jika kalian ingin bermain dan mendownload aplikasinya, silahkan teman-teman klik linknya, sudah ada di deskripsi ataupun di bawah video. Dan nama aplikasinya yang bakal kita bahas yaitu aplikasi Merge Planet Dan aplikasi ini dirilis di Google Play Store pada tanggal 22 Februari 2022 Dan diupdate kembali pada tanggal 25 Maret 2022 Dan aplikasi ini cukup bagus dan sudah terbukti ngebayar Oke disini Mimin akan lihatkan dulu bukti penarikannya Nah ketika teman-teman sudah melakukan penarikan di dalam aplikasi yang tadi itu teman-teman nanti mendapatkan sebuah email seperti ini coy Kalian harus konfirmasi penarikan kalian agar nanti Mimin melakukan penarikan ke OVO ya guys ya Dan di sini Mimin sudah banyak melakukan penarikan Nah ketika nanti kalian mendapatkan email seperti ini agar nanti saldo OVO nya masuk ke, ke akun OVO kalian Nanti teman-teman harus mengkonfirmasi email ini coy agar nanti saldo OVO nya masuk ke aplikasi OVO kalian Nah nanti teman-teman klik aja logo yang berwarna biru yang di sini, atau link yang berwarna biru Kalian bisa tap lalu kalian bisa langsung salin kodenya ya guys ya ataupun kode vouchernya Nah misal seperti ini kalian salin kode yang ini ya di sini si mimin sudah uh, konfirmasi ini contoh aja Kemudian kalian salin Kemudian teman-teman klik link yang berwarna biru yang di sini Klik tukar di Lalu teman-teman silahkan masukkan kode yang telah kalian salin tadi di bagian ini Lalu klik saya bukan robot Lalu teman-teman silahkan pilih sepeda seperti ini Oke, okay, lalu kita klik daftar. Kemudian silahkan masukin nama dan nomor OVO kalian. Oke, okay, teman-teman kalian bisa lihat di sini ya. Mimin baru saja menerima saldo OVO 50.000, 50.000 dan ditotalkan ini 100.000 ya, guys ya. Ini penerikan yang terakhir atau yang baru. Kalau dijumlahkan, Mimin sudah menerima 600.000 OVO dari aplikasi ini. Oke, okay, di sini kita langsung saja masuk ke dalam aplikasinya. Nah, di sini kita sudah masuk ke aplikasi Merge Planetnya coy. Di sini teman-teman itu harus mengumpulkan yang namanya bintang. Kalian bisa langsung cari aja bintang kalian sebanyak-banyaknya. Yang dimana Bintangnya inilah nanti yang kita tukarkan menjadi ovo, voucher Lazada dan lain-lain. Nah, untuk cara yang pertama untuk mendapatkan bintangnya, di sini kalian bisa langsung cari benda-benda di sini. Nah, ini udah tanda seru artinya sudah bisa kita klaim atau kita ambil bendanya. Lalu benda tersebut bisa kita jual nanti menjadi bintang. Kita bisa tap. Oke, kita dapat 77 bintang. Kemudian kita tap lagi, kita dapat 10 bintang. Terus di sini ada bagian uh, stasiun semesta, kita bisa tap. Kita klik mengekplorasi, di sini kalian bisa mengambil benda-benda juga di bagian temukan planet, kita bisa tap seperti ini ya bosku, kita tap-tap seperti ini, nanti kita dapetin benda coy, oke okay, berhasil dan kita klik oke okay. dan benda-benda yang kita dapatin ini, akan Terkumpul di menu penyimpanan Cara melihatnya kita bisa kembali terlebih dahulu Nah sini teman-teman bisa klik di bagian menu penyimpanan yang berada di bawah Nah ini adalah benda-benda yang telah Mimin dapatkan Misalnya benda yang ini ya coy Lalu kita jual Jadi kita bisa klik di bagian gabungkan Kita klik dan kita langsung dapat 55 bintang nah itu cara untuk mendapatkan bintang yang pertama cara kedua kalian bisa mengundang teman nah buat teman-teman yang belum mendapatkan link referral Kalian bisa klik logo setting yang berada di atas pojok kanan ya bosku. Lalu di sini nanti ada bagian yaitu undang teman. Kalian bisa ikuti aja, kemudian langsung klik di bagian love yang berada di sini untuk mendapatkan link referral. Kemudian kalian bisa klik di bagian bagikan, lalu kalian langsung bisa share ke media sosial seperti WhatsApp, Facebook dan grup-grup penghasil uang. Nah, itu adalah cara-cara untuk mendapatkan bintang. Lalu bintangnya nanti ini bisa kalian cairkan menjadi OVO. Caranya di sini kalian bisa tukarkan ke voucher Lazada 50.000, voucher GrabMart 50.000, OVO 50.000. Di sini kita bisa klik di riwayat penarikan. Di sini mimin baru saja melakukan penarikan dan statusnya permintaan. Nanti kita tunggu aja nanti ada email masuk, kita bisa langsung konfirmasi agar OVO nya langsung masuk cok ya nah di sini kalau dijumlahkan mimin sudah melakukan penarikan sampai 600 ribu dari aplikasi ini ini statusnya sudah sukses ya mimin menarik saldo OVO 50 ribu nah jadi seperti itu aja guys ya dan untuk melakukan penarikan kita harus mempunyai yaitu 400 ribu bintang ya ini gratis tapi terbukti ngebayar Ya cukup susah juga cari bintangnya Kalian cukup beresin dua misi yang tadi ya cuy ya Untuk dapetin bintangnya Kalau ingin withdraw ke voucher Lazada Teman-teman itu harus mengumpulkan setidaknya 400.000 ribu bintang Kalau OVO seperti itu juga Jadi seperti itu aja guys ya untuk review yang bisa saya berikan Dan ini bagus ya aplikasinya Jika kalian tertarik silahkan guys Karena aplikasi ini terbukti ngebayar Oke cukup sekian dulu review yang bisa saya berikan Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh